Kucing Snausu adalah salah satu ras kucing yang memiliki ciri khas dengan warna bulunya yang kontras dan pola wajah yang cantik. Kucing ini juga dikenal dengan sifatnya yang ramah dan mudah bergaul dengan manusia, membuatnya menjadi pilihan yang populer sebagai hewan peliharaan. Sejarah dan Asal Usul Kucing Snowshoe. Kucing Snowshoe pertama kali muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Ras ini diciptakan oleh seorang pecinta kucing bernama Dorothy Hintz Dawhetty yang ingin menciptakan kucing dengan warna bulu yang kontras dan pola wajah yang unik. Dorothy menggunakan kucing siamese dan American Sorter dalam proses pembuatan ras ini. Nama snowsu sendiri berasal dari cakar kucing yang terlihat seperti sepatu salju. Kucing snowsu resmi diakui oleh The International Cat Association, TICA, pada tahun 1994. Ciri-ciri fisik Kucing snowsu Kucing snowsu memiliki ciri-ciri fisik yang khas dan mudah dikenali. Kucing ini memiliki bulu yang pendek dan lembut dengan warna dasar putih dan bercak-bercak hitam atau coklat yang menyebar di sekitar tubuhnya. Kucing Snowshoe juga memiliki ciri khas V yang terbentuk di atas mata dan warna biru yang jelas pada mata. Selain itu, kucing Snowshoe juga memiliki ukuran tubuh yang sedang, beratnya antara 3-5 kg untuk jantan dan 2-4 kg untuk betina. Kucing ini juga memiliki ciri khas cakar yang pendek dan kaki yang lebar seperti kaki salju. Sifat Kucing Snowshoe. Kucing Snowshoe dikenal sebagai kucing yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Mereka juga sangat cerdas dan suka bermain. Kucing Snowshoe sangat dekat dengan pemiliknya dan suka duduk di pangkuan pemiliknya atau tidur di tempat tidur yang sama. Kucing ini juga sangat adaptif dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan keadaan yang berbeda. Meskipun ramah dan mudah bergaul, kucing snowsu juga bisa memiliki sifat pemilik wilayah yang kuat dan cenderung cemburu terhadap orang lain atau hewan peliharaan lain yang tinggal di rumah yang sama. Perawatan Kucing snowsu Perawatan Kucing snowsu relatif mudah dan tidak memerlukan perawatan khusus. Bulu mereka yang pendek dan lembut hanya memerlukan sedikit perawatan rutin seperti menyikat bulu secara berkala. Kucing snowsu juga perlu dipelihara dengan makanan yang sehat dan seimbang serta air yang selalu tersedia. Kucing snowsu juga perlu dijaga kesehatannya dengan melakukan vaksinasi dan kunjungan rutin ke dokter hewan. Selain itu, pemilik kucing snowsu juga perlu memperhatikan permainan dan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kucing tersebut. Kesimpulan Kucing Snowshoe adalah ras kucing yang populer di kalangan pecinta kucing karena ciri khasnya yang unik dan sifatnya yang ramah. Kucing Snowshoe memiliki warna bulu yang kontras dan pola wajah yang cantik, serta memiliki sifat cerdas, adaptif, dan mudah bergaul dengan manusia. Meskipun mudah dirawat, Kucing snowsu tetap membutuhkan perawatan rutin dan pengawasan kesehatan yang baik untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan perawatan yang tepat, kucing snowsu bisa menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan dan memberikan kebahagiaan bagi pemiliknya.